Banyak lagi dalam Kita boleh hantar bersusah Bukan pinjam duit Aku nak pinjam bini kau Bini? Apa bos? Tak pernah dibuat orang dalam dunia bos wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Cui, sudah empat hari kita rehab cuy ya, untuk membuat video. Karena saya pusing banget, cuy. Saya nggak tahu nanti di bulan Ramadan saya akan membuat video apa, gitu ya. Uh, karena film piramli sisa berapa film lagi yang belum kita reakt, cuy. Ya, jadi buat korang yang baru bergabung, korang bisa lihat di, di atas sini, cuy ya. Di situ ada berapa banyak video atau film piramli yang sudah saya reakt, cuy ya. Nanti lihat aja di sini cuy. Dan sisa 4 ke 5 kayaknya sisa sisa 4 kayaknya cuy ya film Piramli yang belum kita react. Dan kali ini saya memutuskan untuk mereaksi film Piramli yang berjudul Anak Bapak. Saya penasaran aja dengan uh, film ini cuy karena banyak banget teman-teman yang merequest ini cuy. Selain dari film Piramli yang berjudul Musang berjenggot cuy ya uh, Ini yang paling banyak juga peminatnya cuy Nanti setelah ini mungkin ya di bulan Ramadan Saya akan lanjut lagi mereaksi film pirameli yang berjudul Musang berjenggot cuy Oke okay? Seperti biasa cuy sini saya mengambil video dari Nostalgia Warna cuy Sekali lagi saya bilang mengapa saya mengambil film dari Nostalgia Warna Karena di Nostalgia Warna itu sebahagian sudah Uh, jauh dari copyright cuy Jadi saya sisa merubahnya Atau menghilangkan Atau mengganti audionya sedikit coy Oke okay? dan Satu hal lagi cuy Bagi korang yang punya uh, ide Konten selanjutnya Kita buat Apa lagi coy Kita akan mereaksi apa di bulan ramadan Oke okay, bisa komentar di bawah coy ya Kasih komentar korang Saya harus mereaksi apa di bulan ramadan coy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 Isak eh, anak bapak Akal cukup bijak Pinjam duit ceti Pasal suka joling Minta duit bapak Oh ada, ada tumpir sih Bapak nafas sesak Enak main-main Pinjam istri kawan De kawan jadi bimbang, bintang terhormat Tadi Saloma, kenelang, Saloma ya Ini sangka Saloma ya juru awan tombol di disini spesialis komedi ya yeah? <laughs> oke okay. Selamat pagi bos Selamat pagi ya nak Oh bos Siapa ini? Ini oh, OB Cleaning service <laughs> Celananya lucu banget sih Pendek banget sampai sini <laughs> Itu Kayak pakai boxer gitu sih Weh Kelender dulu-dulu cuy ini. ini kayak Kayak film-film ini cuy Serius gitu ya, bukan komedi. Biasanya komedi nggak hanya seperti Apa ini, cuy. Ada backsound yang lucu gitu. Selamat pagi. Oke, oke, tunggu dulu, cuy. Ini namanya siapa ya? Saya lupa gitu ya. Kayaknya di sini yang main itu semua pemeran dari film Doremi ya. Kalau nggak salah, cuy, karena ini juga yang... Jadi doga. Ore oh, jadi re. Dor. Oh dah jadi mee ya. Ya Lel. Dalil. Ya ni? Ah surat semalam kau dah post? Sudah ni? Ha bagus. emang piramid itu beribawa banget sih ya. <laughs> selamat di sini di atas di atas ya yeah. oh di sini namanya piramida harunya ya iya bolehlah duduklah ya saya panggil ya terima kasih duduk cik nomah ya okay. selamat pagi bos ha ah, oh. selamat pagi saleh mari makan terima kasih bos bos cik nomah datang bos <laughs> Ada, mesti check normal ni. Check. Ah, apa lagi bos? Kalau tak pasal check. Hmm. Ha, eh, no. Ya, bos. Selamat pagi, Jaron. Uh, selamat pagi, Jaron. nak tadi saya Ya. Saya so, bukan nak cari Cik Salih? <laughs> bukan. Saya nak cari bos. Oh, saya ya. Silakan. Mm -hmm. Perusahaan apa ini? Tempat dia kerja ini? Uh, ada perkara apakah yang Cik Nomah nak berbincang dengan saya? <laughs> perkara apa? Perkara cek. Cek palsu. Cik Arun telah memberi cek palsu pada saya Cakap pelan-pelan sikit Cik Norma Nanti kalau kan saya dengar Itu saya malu Kalau Cik Arun tak mau malu Itu menaikkan jambah Cik Arun Janji? Mm -hmm. Janji apa Cik Norma? Cik Arun lupa dulu Cik Arun janji nak kahwin dengan saya Kalau Cik Arun betul-betul nak kahwin dengan saya Lupa kan soalan duit tu. Kita kahwin. Uh, Cik Norma. Sebenarnya bukan saya tak hendak kahwin dengan Cik Norma. Saya hendak. Mm. Tapi maklumlah sekarang ni saya ni belum masuk akal balik lagi. <laughs> akal balik. Menghina? Cik Harun telah menghinakan saya. Akal balik. Kalau Cik Harun tak mau kahwin dengan saya, bayar hutang saya sekarang juga. <laughs> oh. Joli sana sini minum mabuk joli perempuan saya pin beli tu pin ini pinjam duit saya hutang kau bayar. Hai. Saya tak mau cek saya nak cash. Cash kau noman tak dapat cash, cash kena tunggu 3 hari lagi. Kalau nak cek sekarang saya boleh kasih Betul ke check tu ada duit dalam bank? Garanti je lah, garanti. Jangan takut, dia ada duit. Hari-hari bulannya lusa. Ya, pasal hari ini dan besok, bank holiday. Lusa baru ada duit dalam bank. <laughs> Tapi ingat Cik Arun, kalau cek kali ini spring juga, <laughs> saya akan adukan perkara ini pada polis. Ya, so garanti ada duit, garanti ada duit. Ini perusahaan apa sih? Ini kok banyak utangnya gitu, bos. Cek yang baru bos kasih ini ada duitnya. Kan? Cek tuh pun nanti spring juga <laughs> <kali>. <laughs> Kalau udah spring buat apa bos kasih? Eh, ah, itu bos. foto ini sih, foto tompel sih. Tidak kasih dia bising. Ah, bising pedulikan? Ah, bos, saya ada satu ide bagus punya ide. Oke, okay, ide apa ah, ya? Ah, apa yang bos susahkan, pakai saja di office. Dapat gaji, ganti balik. Hmm? Eh, hey, kale. Ya? Hmm. Kau jangan cuba aje aku jadi jahat dah. Hmm. Semua hidup aku aku tak pernah pakai duit office. Wow. Itu mana orang yang aku joli, hutang Ceti, perempuan segala-galanya, aku habiskan harta aku kau hmm. Kalau aku ambil di office, berarti aku tipu harta bapa aku. Okay. Bila aku tipu, orang tua akan tuduh aku pecahau mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Yeah? Nah, ini amaran penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak menjanamkan aku, kau dengan aku putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Oh. Faham? Maaflah ah. bos, saya minta maaf. Lain kali tak cakap lagi. Maaf diterima. <laughs> ini kali jangan buat. Saya pergi. <laughs> Masih busuk. Halo, Mr. Tanit. Baca ada, Kak? Ada, ada. Duduk-duduk, ya. Amat, duduk. Ini Banyak yang pernah pergi utang di ini, Doremi, Cik. Bos, dia dah datang, Bos. Siapa yang datang? Nenek kau? Eh, bukan nenek saya. Nenek Bos. Cik Eti. Alamak, Cik. Aku sudah baca apa-apa Ana awana, ana awana, ana awana, ii na, wei ah, Apa sih ini baca ana? Ayah, bos cakap ayah boleh masuk dalam. Thank you, Mr. Saleh. Saya sekarang masuk? Ya. Yeah. <laughs> ini acah-cah, Merica ketumbar jahe. Merica ketumbar jahe. Ini dia. Faana dana ma mana padam ayoyo sekarang india ada bocak sekarang ada belajarlah dia macam ini ini ya belajarin bahasa dinis bahasa dinis cak build vid vid a weena do na we do video macam rumah rumah ru na rumah kena itna tina ceti bosie ini india flat black camp flatter boys ya kan saya punya hutang dulu, RM3,000 boleh kaji. Mana ada hutang sekarang? Sekarang belum gaji lagi. Dia orang gaji semua sudah angkat, Bos. Dia orang kuli yang dapat sekarang. Saya, Bos. itu Bos satu minggu belakang. Itu macam enggak. Tak apa, Bos. Saya minggu boleh mari, Bos. Tapi Bos, itu pun mesti kasih bayar, Bos. Selamat. Tak ada kasih kalau Bos, ya. polis. jangan lakukan sikit cerita. Ya, ya. Lain minggu. Thank you Bos. Thank you Bos. Lain minggu, ya? Odi, oh, oh ternyata di sini yang jadi bapak ya, ini sebab ada foto tumpil dalam ruangan ini sih. Atau bagaimana kayaknya ini? Halo Breita. I want to book a call to Johor Bahru, please. 3177. My number 718623. bahasa Inggris dia, saya. Datuk Mahfiz di sini? Uh, bolehkah saya bercakap dengan Datuk Mahfiz? Boleh. Mahfiz. Pegang sekejap, ya. Aku. Ya, benar-benar. Eh, halo? Halo, bapa. Oh, iya. Yeah, Oi, ini Harun cakap dari Kuala Lumpur. Ah, eh, hey, Aaron, you son of the gun. Aku apastel. Hei, apa kau mimpi telefon bapa hari ni? <hati> <hati> eh, bapa. Dengar, dengar, dengar Tompen bercakap saja tu saya <cuk> ngakak. Ingat tahu ada ada yang berkualitas dari lawakan tompil Pierce, menurut saya. Menurut saya sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kawin lah pak. Eh, nak nak kawin? Nak. Eh, kau lihat Sumpah pak, sumpah. Makan sahaja 30 message. you are son of the game. Anda pergi. Hehehe. Abang, kamu mimpi. Telepon bapak hari ini. Abah, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak. Ya. Yeah. Na nak kahwin? Yeah. Eh, kau ini serius kena? Sumpah, Pak. Sumpah makan satir 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul. Oh, oh bagus. Bagus kalau begitu. <laughs> eh, hey, hey, hey, berapa hadiah kau nak? Eh, tak banyak, Pak. Pada ba. sekitar uh, 3,000 dolar. 3,000 ringgit, Pak. Oh, okey. 3,000? Pasal nak kahwin, 4,000 bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye bye. <laughs> Uh, Master Sekretari, eh, uh, tolong masuk sekejap, eh? Sekretari, Sekretari. sekretary, kirain dia udah security, cuy. Ah, ah, mesej kirim uang tuh. Oh, ribu ringgit untuk harun. Hari ini juga empat ribu, ya, empat ribu. Baik, eh, Master eh, eh, mesej sekretary, dia kata dia nak kawin. Hmm. Boleh kalau cakap saya, Kamat. Setahu saya Harun tu datu hmm. pemuda yang amanah hmm. dan dia tak pernah cakap bohong datu. Hmm. Oh begitu ya. <laughs> kalau begitu tambah satu ribu antara oh. lima ribu ringgit. Baik datu. <coughs> Tuh oh, ternyata ini penyanyi, oh, cia, penyanyi ya. <S -game> sih ya penyanyi klub ya. Tidak kawan si Arun sih? Santai banget ini. Si Arun, kenapa si Arun tipu saya lagi? Tipu? Tipu apa aja loh? Cek. Cek si Arun spring lagi. Buat apalah Encik Arun main-mainkan saya. Kalau cik Arun tak sukakan saya, bayar duit saya. Uh, sebenarnya bukan saya tak suka pada cik Norma. Saya suka. Hmm. Hmm. Kalau suka, marilah kita kahwin. Kahwin? Kahwin tu ada berat sedikit, cik Norma. Bukan saya tak nak kahwin, jendah. Hmm. Tapi maklumlah. Apa kali saya beritahu dengan cik Norma. Saya ni masih... Uh, belum cukup umur <laughs> lagi Lagi-lagi Encik Harun menghinakan saya Lagi-lagi menghinakan saya Belum cukup umur Bayar dek saya Kalau tidak Saya adukan pada polis Yang Encik Harun Bagi cek palsu pada saya Mau jaga pelan-pelan saja Mana ceknya Baiklah Encik nomah. Sekarang saya nak bayar hutang Cik oh, Norma. Okey, kiriman sudah datang. Cash. Nah, ambil 500 ringgit. 500 ringgit. Dan saya nak bagi amaran mulai hari ini, Cik Norma jangan ganggu saya lagi. Kalau Cik Norma ganggu, saya pula nanti adukan kepada polis. Ni. Eh, Titik tanda. Dah selesai. Aneh, aneh. Aneh. Aneh. Aneh. Aneh. Aneh. Aneh. Aneh. Anipun satu degil juga. Sudah beberapa kali saya cakap pada Encik Norma Lupakan Harun Jangan cintakan Harun Tapi Encik Norma tak percaya Encik Harun tu playboy Takkan dia cinta betul-betul Apa apalah Tuan Mereka Tak apa Hari ni hari dia Bila hari saya pulak sampai Saya akan kecewakan dia bagaimana dia kecerakan saya hari ni Tuan so, ni habis-habislah Norma 우리 bwana sakit hati ya. Bunai bos. Miss. Bunai. Ada? Ada. You udah udah sudah punya bini? Heh, ada? Belum tidur lagi? Belum. Abang pergi. Hah? Abang kata pergi sekejap aja. Alah bos Tuhan ajak abang pergi ke masjid dengar orang bercara. <laughs> abang pergi masjid pakai kot? Eh, kenapa? Eh, abang kau ingat pergi kot tak boleh pakai masjid? Eh, <laughs> Terbalik. Eh, ni apa? Pergi masjid tak boleh pakai kot. Eh, bukan kot yang nak sembahyang eh dah. Hati yang ikhlas tetap menghadap tuhan. Kau oh, sekali bicaranya. Dah. Simpan maju ni simpan baju ni. Abang, apa mesti sangat dengan Eda Betul-betul mana Abang pergi tadi ha, Sumpah Abang pergi masjid kalau abang abang mencari. Mencari. Ini apa ni, ini apa dekat baju Abang yang melekat ni apa hmm, Lipstick kalau mak Cakap Abang nak <tuk> kata, kata, mohonlah Eda Abang, ni Abang pergi jual ini. Abang pergi jual ni Abang tak tak Abang tak Abang tak kisah <tuk> lagi Abang tak kisah lagi Abang tak kisah lagi Jur. Tolong aku. Ayah, Tolong aku. Aku tolongin aku tak buat lagi. Kalau tidak. Oh polis. polis. Tolong aku. Ini aku nak mau. Bagi polis. <susuk> Pecah tempelan. baru tahu tu ternyata di sini dia sudah begini. <laughs> hey, kenapa dai kau ni? Eh dah betal bos. Kenapa? Tapi siapa kau tu pun betina mana ka? Nampak kitaokan kat baju saya. Saya balik rumah. Eh dah mengamu. Hampers rumah betasup ini. Siapa? Dah walaupun si Jangan-jangan si bos. Itu kali Andy club. Norea yeah. lah Libar lah Eh yeah, waktu dia di Bawah ni Tak nak jaga Ni kau datang nak apa-apa Nak minta cuti bos Cuti? Eh. Ah, ya saya, saya nak pergi hospital Nak ambil injection Takut kena blood poison Blood? <laughs> eh, Kau ni gila ke? Bukan dia pura dengan besi Ay, Sula, Takut infeksi oh, dia eh, Kau ni nak monteng ke dalam sahaja Cuma lah <laughs> Gila perempuan sangat tidak, ya, anak Belori lah, ya, Halo, Mister Charlie Datang Tidak, Tidak Tidak, panggil saja, kau sudah jatuh Mana sudah jatuh, lupa pekit Macam aku, halo Mister Charlie Pelan-pelan panggil, lah Sorry, Mister Charlie Berteriak, ya Pelan-pelan panggil Halo, Mister Charlie, Ah. <tuh> Lu mau cari bos, gak? Amba apa macam panggil? Halo, Encik <laughs> Ah, Haa, nanti, nanti. Ah, Halo, Encik Chalim. Ini pas banget dia merani ini sih. Karakter sebagai orang India. Halo, Encik Chalim. Halo. Bos, Encik Siti datang, Bos. Encik Siti? Encik Siti? Ya, Bos. Encik Siti mana pula? Itu yang bawa payung tu. Oh ya, si <laughs> si <laughs> Lingga om ya, apa? Ya, eh, Panjatin atasnya, no? boleh aku tak korang? Ah si. Wah, action lah buat ni, mantang-mantang dah masuk lima ribu timing. Iya yeah, iya. Yeah. Tanggih dia neta, boleh bu. Ini pasal kawin, bagaimana ni si? Hanya duit Bawa untuk bayar hutang sahaja. Amak ya. Amak Amak. Okay, Abijie, kita break dulu ya. Okey, kita lanjut lagi Tiga, dua, satu. Hey, apa yang kau orang bisik-bisik tu? Ha? Kau ingat apa? Bos kita ada hutang Chetti ke? Saya tak cakap pun apa-apa dia orang yang cakap. <laughs> eh, hey, Bahlul. Bukan bos hutang Chetti ke tahu? Si Chetti tu hutang dengan bos kita. Ya, ya. Sudah, duduk. Buat kerja masing-masing. Cucu campuran Ribu-ribu bintang hari Mari ribu Hati caya cenang Ini hari buka banyak cik bindu <laughs> caya? Ya. Sudah selesai semua? Caya nyari Hati banyak cenang Utang cuma cuda cerus cik Ribu-ribu ha. bintang hari Hati banyak cuka boci Sudah kacin Gitu ya cuma kalau utang bingung. udah lunas atau Utang terbayar tuh Bukan Enak banget ya rasanya dia belajar nyanyi tu. Dia nak masuk bintang radio tahun depan. Angka orang pun kalau ada ti nak masuk peraduan menyanyi, Pergilah belajar macam Citi tu. Salam! Ya, Bos. Nyat atas bidang. Tiba-tiba <laughs> sakit. Ada apa, Bos? Ah, uh, Salam. Sekarang? Barulah senang hati aku. Encik Siti pun dah selesai, Encik hmm. Norma pun dah selesai. Sekarang kau siapkan kereta, kita nak pergi melawat ladang, okey? Okey, Bos. Melawat ladang. kecil tu Budak kecil kan? Ya sini. Anak siapa ni pak Ini anak saya bos, dia sakit. Dia sakit kenapa tak bawa dia pergi hospital? Saya ni gaji hari bos. Kalau bawa dia pergi hospital gaji saya kena potong bos. Bos ya. Mandor? Ya bos. Mandor. Ya. Uh. Kali ini makcik ini pergi hospital, jangan potong aja dia ya. Baik nah, bos. Nah, ambil 10 minit. Kau ubat ya. Terima kasih, oh. bos. Masih ada ke kebos macamnya, cuci. <laughs> Di perusahaan itu. Cara potong rumput, rumput kayak gitu tuh. Diputar. Pak Cik. Baru lihat Pak Cik. Amak oh, Cik. Bos. Pak Cik ni dah uzur dah tua. Tak berat beratlah kerja hmm. macam-macam ni, Kena cari makan, Bos. Hmm. hmm Pak Cik ni berapa lama dah kerja di ladang ni? Empat puluh tahun, Bos. Oh, 40, 40 tahun. 40 tahun. Benar eh, itu, Bos. Sejak bapa saya menjadi pengurus di sini. Benar, Bos. Hmm. Taman Dor? Ya, Bos. Mandor. Uh, mulai hari ni Gantikan kerja pak cik Beri dia kerja yang lebih ringan lagi Baik bos Okey uh, Pak cik dalam 40 tahun ke Berapa hari Berapa kali pak cik pernah dapat cuti Belum pernah satu hari cuti bos Wah ya okay, okay, bos. Sebelum pak cik ni Dapat kerja baru Bagi dia cuti Satu minggu gaji jalan Baik bos ha? Terima kasih bos eh, Terima minggu. kasih bos kasih Alhamdulillah Gajinya jalan mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur Bos, selamatlah Bos, murah rezeki Bos. <tuh> Perusahaan apa ya? Ada ladang, dia ada pabrik Pabrik ni Selamat pagi bos Ha nah, Pak Karim, ada hal apa? Malam esok, saya nak jemput bos Datang makan penuri di rumah saya Anak saya hmm, nak pekatan bos Pukul berapa Pak Karim? Pukul 8 bos uh, Duit cukup tak? Tak cukup bos, 2 orang 50 ringgit bos hmm. Baiklah Pak Karim, dia atas ofis sambil duit ya Bos Terima kasih bos Bos Terima kasih Allah Taala sajalah yang panjangkan umur bos. Amin. Ini istri saya bos. Anak pendora. Bye bye. Ini anak Pak Karim ini namanya siapa? Namanya Sazali. Yang dipanggil selalu Sally Boy. Oh, Sally Boy ya. Jalibai, ini ada hadiah, bos kasih untuk Jalibai. Oh, ini cuy, habis disunat ya. Ini kayaknya musiknya copyright ini cuy. Kalau musiknya hilang saya saya ganti cuy ya. Okay, ini Lama banget. Jangan khawatir, Dato. Tumpilnya baru lagi. Penyakit beransur sembuh. kalau begitu saya boleh pergi holiday. Itu lagi bagus, Dato. Yeah, yeah, yeah. Selamat tinggal. Ah, uh, thank you, doktor. Ah, uh, Halim Saya akan pergi holiday, saya akan bawa awak bersama. Boleh? Boleh, Dato. Yes, bagus. Ah, uh, minta secretary. Tolong masuk sekejap. <laughs> sekejap. Ke mana kita nak pergi, Dato? Uh, kita pergi ke Kuala Lumpur. Okey. Wah. Dia muda, dia muda datang. Betul, Master Sekedri. Telefon Harun katakan bapa besok datang dengan kapal terbang yang pertama. Masih belum. Dia belum kahwin. <laughs> Pusuh mobilnya. Lama, tukang, yeah. Bapak lama tunggu pak. Ya mobil ini cuy, mobil glove ya. Bangun tidur terlambat pak. Naik animasi kan? Hei, saya kerja. Pak, betul kalau buat sakit? Aku sedang sakit nih. Eh, Hi sakit tapi duduk di belakang. Masih bagus. Nanti melompat nanti. Bapak bila di depan. Allah. Kau ni macam-macam aja. Jangan Jalan kali. Saya pun awalnya dia. Saleh ya. hormat. ini office Thank you. Thank you. Uh, apa namanya sekalian ini cuy ya rumah, office rumah juga gitu silakan datanglah. Selamat datang, Ah, Ainon. Iya dok. Iya dok. Bilik bapa, boleh saya saya tolong tunjukkan? Hmm. Aku tahu, kan aku tinggal dulu di sini. Iya iya iya. Desain rumahnya pun aku yang buat. Asik sekali. Oh, oh, yeah, yeah. <laughs> Kamera, gula, <Tak> boleh? boleh. Huh, <coughs> hormat. Encik, mari saya tunjuk bilik. Kenapa je? Ini semua gambar siapa? Oh, ini gambar semua bersejarah. Nanti saya kenalkan satu persatu. Yang itu, <laughs> yang ini, mu saya, mu yang, Mahfuz, Mahfiz. <laughs> Mah ah, yang itu, <laughs> Mahfuz, Mahfiz. Ah, yang ini, datuk saya, Mahfuz, Mahfiz. Ah, <laughs> uh, yang ini, datuk dalam bapak, dah. Yeah. Mahfiz, Mahfiz. Ah, Yang itu pula ha, ini yang kecil sekali. Saya, Harun Harun Mahfiz ha, Kenapa yang itu semua ada fast baseball yang ni tak ada Fast baseball Agaknya ada kehabisan movie. huruf <laughs> ha, Bagus pula eh Satu kurus, satu gemuk yeah. Satu kurus, satu <laughs> gemuk <laughs> Ketua-ketua kita memang begitu je Satu kurus, satu gemuk, satu gemuk <laughs> anak, anak saya nanti kurus Sudahlah kurus, handsomenya pun kurang Ah, Tunggu sampai cucu saya. Cucu saya nanti handsome macam saya. <laughs> Silakan. Masuklah. <laughs> inilah bilik Encik... Halimah. Ah, Halimah. Ya, cantik namanya. Cantik bilik ini ya? <laughs> ya, macam tuan dia juga. Ya, cantik bilik, macam ah, Cik tuan dia. kalau Encik Halimah nak apa-apa, tak payah pergi. Di sini, kita gunakan telefon. Ya, begini ini. Kalau sekiranya Cik uh, Halimah dial nombor satu tu panggil orang gaji Kalau nombor dua panggil bapa saya Kalau nombor tiga panggil saya Tapi saya rasa kalau uh, Cik Halimah nak apa-apalah Maklumlah apa-apa Dial saya nombor tiga panggil saya saya. Kalau tengah-tengah malam Cik nak apa-apa Pukul tiga pagi, pukul tiga pagi pun saya datang je. Eh, Hei Harun ya, ba. Kau buat apa ni? Bagi kursus ba. Kursus Kursus Sampai ke katil eh, Kursus rumah tangga uh, Hmm. Sampai ke katil apa Ada jadual malam ni? Malam ni tak ada apa apa, apa, -apa. Hanya makan kecil saja, pak hmm. Siapa-siapa orang pak jemput Kita-kita hmm, dan uh, Cik Saleh Salih? Saleh sali. sali mana? Saleh driver Driver pun jemput Ya pak Sosial. Hmm. Abang wanginya. Abang ini nak ke mana pula? Pakai minyak wangi, nak pakai baju kot ni semua. Eh, Abang nak pergi dina rumah Bos menyambut datuk Maffi datang. Abang pergi dina ke? Abang nak pergi naik klub. Sumpah Abang nak pergi dina. Abang tak pergi ke lain. Baiklah, kalau Abang pulang nanti, ada bekal lipstik lagi dekat sini, Teruk Abang Edah kerjakan. Buatlah pun kau nak buat, Buka Edah. Buka lipstik yang dulu ada sengaja, dah tak cuci. Edah simpan saja. Buat apa? Buat buktinya nanti. Kasyatlah, Edah ni cemburu sangatlah dekat Abang. Nah, lawa tak, Abang? Lawa. Nah, Abang pergi, ya? Yalah, minyaklah seny senyum. Sikit. Tinggal, Edah. Ya, baik. Tata. Tata. Tata. <laughs> Tata. 4 jam dalam rumah ni Tapi aku tak tahu lagi Yang mana satu isteri kau oh. <laughs> hmm. Isteri saya Balik kampung pak Malum lah Dia tu sedang mengandung 2 bulan <laughs> Kawin Baru 2 minggu dah mengandung 2 bulan Kawin dah 3 bulan pak Semua saya sembunyi kat anak aja. Betul ni aruh Betul pak Hello abang tanya, ah tanya. Ini pun abang hipal. Kan? <tuh> Betul pasal <tak>? ni? <tuh> Betul tu. Lawa bini dia. Aronarun. <tuh> Tiga bulan dah kahwin baru 2 minggu yang sudahnya kau bagi tahu aku ni. Eh, saya mau juga bagi bapak. Bapak tu kahwin diam-diam, invite SIM card pun tak ada. Aku kahwin dengan siapa? Itu si Ali Mahmud tu? Halimah ni bukan istri aku Dia juru rawat yang menjaga aku Oh Okay Terpaksalah tidur lain-lain bilik Saya pun hairan siang tadi bang Jangan marah ya bang Takut Takut cadang lah Adon? Malam minggu yang akan datang ni Nak buat parti besar-besaran di rumah ni oh, Bagus pak ba. uh, Orang-orang istri ni siapa yang patut kau jemput lah oh, uh, Cuma aku mau Satu apa ni uh, Panca ragam yang baik sekali lah ada, ada. Ah, uh, pencara kan BEM, ya. Penyanyi nak klap yang masuk? Ada, ada Pak. Itu penyanyi yang termasyhur tu, Florence de Souza. Ah, bukan dia. Aku tak mau dia. Kalau boleh kau carikan orang yang bernama uh, Norma. Astaga, Norma. Entah. Mana Bapak kenal Norma tu, Pak? Eh. Ada kenal sebut khabar nama dia? Tak, aku tak kenal. Bukan aku bodoh sangat. Oke, okay, nanti kita lanjut ya sementara azan. Oke, okay, azan udah selesai dan langsung aja ya kita lanjut lagi. <coughs> Oke. Okay. 3 2 1. Tentu apa apa? Pagi lekan dalam sok Oke, kita ulang ya. Kenapa? Normal-normal. Mana Bapak kena normal itu, bang? ada kan dalam kabar nama dia, karena aku tak kenal, bukan aku bodoh sangat. Wo, Bo, ternyata penyanyi berkelas ya. Hati itu untuk apa, apa Hmm, normal. Pagi ini sengaja ku buat karena aku nak menyambut anak menantu aku. Mati udah. baik apa Insya Allah. Menyambut anak menantu. Ternyata acara ini dibuat spesial untuk menyambut ya. Sebentar lagi selesai Oh, Sudah. Sudah. Sudah. duduk kalau pasal bos, bila-bila kami boleh tolong? Bagus, bagus. Hah, beginilah Ya. Aku datang ni nak meminjam. Pinjam? Hahai, senang bos. Edah punya barang, aku nak pinjam bini kau. Bini. Pinjam duit? Ah, bos? Kenapa? Hmm? Tak pernah dibuat orang dalam dunia, bos. <laughs> aku pinjam olok-olok saja lah, Nanti bila bapak aku dah balik jual baru nanti Enggak bolehlah balik bini kau Ay, Tentang pinjam bini ni ada merbahaya lah bos Apa yang nak merbahaya? Kau dengan aku sahabat karib. Yeah. Apa yang bahaya? Betul lah bos Yang meminjam tak ada apa-apa yeah. Yang kasih pinjam ni Teruk bos Teruk Teruk bos Begini, begini ya? Aku pinjam istri kau Edah Ya. Waktu siang saja, ha -ha. waktu malam sudah bapa aku tidur, aku kasih balik, okey? Kena tanya yang punya diri juga lah bos. Haa, tanya. Baik, baik. Baik, baik, baik. Dah, macam mana ni dah? Eh, dah mengikut saja apa kata abang. Okay. Ha -ha. Kalau abang bagi penyam olok-olok pun boleh. Hmm. Ha. Kalau abang bagi penyam terus pun boleh. Terus? terus? Ya, kenapa abang? Dah, betul biat kau ni nak mampus apa? Eh, jalan. Dia olok-olok aje lah. Dia main-main tu. Ok, sekarang dia dah mau kau. Boleh tak? Pinjam seterusnya. Boleh tu boleh lah bos. Tapi pinjam olok-olok tau bos. Olok-olok. terenti olok-olok. Janji ni. Janji, janji. Olok-olok. Eda, jagalah sikit izin kau Eda. Inyakkanlah sikit dekat abang ni ya. Tetapkan iman kau tu Eda. Bos ni handsome kau yeah. tau. Kau yeah. buat derau aku. Eh, boleh tak ni? Bolehlah bos, bagus. bagus. Main, main. Wah, langsung... Ay, boleh, dah, main. Boleh, langsung. Boleh, sudah. Langsung dibawa. Jangan tidak hati ali ya. Eh? Ya Allah, panjang kalajau doh hamba mu. Yo. <laughs> Senang kan laju dombod. Turun kat sikit, turun kat sikit, turun kat sikit, turun kat sikit. Ah, ini mana? Eh, ini sana dah pasang. Yang lain ni pecah empat kan. Oke, ini sini. Ni meja-meja ni teh pindah dekat sana tau. Malam ni nak, nak cepat siap tau. Nanti. Tak gobok malam ni. Hmm, ni ni bintang. Ini nak pasang mana? Alimah? Kak sini boleh tak tu? Boleh-boleh tapi kurang tinggi ceketabar, lepaskan nanti orang tu boleh kerja. Ya, yeah. uh, musiknya tak di mana lah tu? Musiknya? Mana? Tak so, kalau kita letak sebelah ujung mana boleh tak? Saya fikir pun gitu juga Memboskan. ada. Bagus kan, orang atas boleh dengar. Orang dalam boleh dengar, orang dua pun boleh dengar. Bagus kan. Ketiduran, Berdoa terus. Eh bos, dah balik. Balik segala-galanya sudah selesai apa yang selesai bos? coba tengok eh eh dah saya kan ni? ni 네, siapa lagi? Uh, istrinya jadi lawa apa dah jadi ni? ha ha lawanya bos tak jadilah bos tak jadi eh kau gila ke salin? kau janji kau nak kasih ni kau tak mahu kasih pula apa kau ni? Dulu tak lawa bos Sekarang dah lawa Saya sendiri pun tak boleh tahan Bos Cik perempuan lain lah bos Perempuan lain kau gila ke? Mana ada time nak cik perempuan lain? Sekali aku cekik cek, kau buku tau Abang pun satu Suka muka janji pula Ya lah sekali aku ambil terus so ah. Jangan bos Sekali kau ambil terus Tolong Tidak <laughs> lah Ingat tau ni pinjam olok-olok tau <laughs> Jadi ingat lah bang ah, Okey ha? Okey okay. ha? Baik Jangan lupa malam ini Pukul 8 malam okay? Baik bos Baik bos Uh, Datuk Hafiz. Huh. Saya memperkenalkan Wah, Inilah dia. Cik Norma Aziz, penyanyi yang terkenal. Norma Aziz. Ya. Ya? Terima kasih Datuk Hafiz. Uh, kenalkan ini jururawat saya, Cik Halimah. Khabar Cik Halimah? Kau baik, Cik Norma? Ah. Uh, mmm Datuk, katanya majlis malam ini menyambut anak dengan menantu Datuk. Betul, betul. Mm, tapi kenapa dia orang tu tak ada di sini? Oh, gini. Uh, yang sebenarnya istri Haruni sedang balik kampung kerana kena <gulau> kena mengandung 2 <dua> bulan. <gulau> Jadi hari ni pergi menjemput dialah. Sebab itulah mereka lambat. Oh nah, gitu. Duduk. Ah uh, <tuk> uh, Oh datang. Kisah cemat hitam je. <laughs> Malam-malam pergi cemat hitam je bapa. inilah edah isteri sayang tercinta. Oh Ini ya. Apa khabar dah? Khabar baik, Pak. Ah, uh -huh. uh, bapak bapa kenalkan. Ini Cik Norma, penyanyi yang terkenal. Apakah Cik Norma? Kau baik. Ah, ini juruawat bapa, Halimah namanya. Oh, bapa Cik Halimah. Baik. Duduk nak, duduk, duduk. Hai duduk. Ah, iya, Pak. Ah, ni bapa pula nak kenalkan kau. Ni Cik Norma, penyanyi yang terkenal. Oh, ini cek. Ha, ah, inilah ya. dia. Apa kan baca noh? Apa baik. Eh, uh, challenge saya. Pernahkah kita jumpa dulu? Dulu? Mhm. Uh -huh. Dulu ya. Dulu. Huh? Uh, tak pernah pula, Jenong, ha? Oh, iya. Tak pernah, eh. Ya? Ya, tak pernah. A uh, cuma upacara ni akan akan rupa kawan saya. Belangup uh, eh, dua serupa. Iya, iya, iya. Dia dan roh ah, memang cik. Selalu gitu. Duduk dong Duduk Oke okay, cuy ini udah pertengahan cuy ya Udah pertengahan nanti kita lanjut lagi di part kedua Kayaknya kesini-sini udah seru cuy Oke okay, itulah tadi part pertama dari film Piramli yang berjudul Anak Bapak cuy Sampai di sini saya belum terlalu paham Apa maksud dari judulnya ini cuy ya tapi alur ceritanya menurut saya itu uh, Sangat menarik cuy ya uh, Sangat membuat kita itu uh, Penasaran gitu ya Contoh ini saya harus cepat-cepat nih Membuat part keduanya cuy Insya Allah kalau uh, Ada waktu saya akan buat besok Langsung saya buat part keduanya cuy ya Film ini ya se Sejauh ini saya nonton Film ini itu nggak Apa ya enggak sepenuhnya komedi cuy Ya walaupun Kehadiran eh uh, Siapa namanya karakter komedian yang saat ini siapa Tompel itu membuat uh, suasana itu lebih uh, lucu menurut saya ya menurut saya karena jujur aja cuy saya suka banget cara lawakan dari apa Tompel ini cuy lawakan dia berbeda dari lawakan lawakan uh, lawakan lawakan yang pernah ada gitu ya dari cara dia bercakap dari cara dia apa namanya ber apa berekspresi gitu ya banyak banget yang menurut saya itu uh, menarik dari uh, lawakan dari Tompel ini cuy <laughs> Piramli memang jenius banget cuy ya Piramli memang sangat sangat jenius memilih seorang uh, pelawak ini tuh dalam filmnya cuy Jenis banget, sumpah! Jenis banget. Oke, okay. terima kasih buat korang yang selalu menanti-nanti video dari Andy. Kalau kurang ada ide lagi, kita akan membuat konten apa lagi, cuy? Silahkan komentar di bawah ya. Saya tunggu komentar korang, dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya, Andy. Thank you, next. Thank you, next. Dan thank you, next. Bye.